guys, welcome back to my channel ketemu lagi sama gue di sini dan di channel yang selalu memberikan info info ter up to nih tentunya juga membahas seputar dunia slaughter oke okay, di sini untuk pola pertama hari ini ya guys, gue bermain di spin turbo lewati layar 20 kali ya tentunya di bet 1000 untuk peluang ganda aktif oke okay ya 800 peluang ganda aktif dan di sini gue mencoba untuk sepin-sepin terlebih dahulu ya kita pemanasan dulu aja, oke, okay. ya dan uh, di sini gue ingin mencari dan berusaha ya mencari skater-skaternya dulu ya dan di sini gue mencocokkan juga untuk pola-polanya apakah metode ini bisa berhasil untuk mendapatkan skater atau tidak. Oke okay. pasti buat teman-teman juga nih yang ada di sini ya. Simak simak dulu videonya, jangan di skip ya guys, biar nggak penasaran, mampus gak tuh Oke, kali 6, kali 8, kali 10, mampus ya, langsung sensasional, 152.000 guys Oke, mantep banget nih ya, waduh ini petir-petirnya udah udah lumayan sangat-sangat uh, meraja merajalela ya guys ya Sudah mulai keluar semua nih Waduh, sangat-sangat menegangkan juga. Widi. mahkotanya kotanya connect juga nih, guys. Oke, 11.900 dikali 5 ya 59.000, guys. Oke, nice. Tentunya seperti biasa di sini ya buat kalian-kalian yang penasaran nih, gue bermain di mana ya tentunya di sini gue bermain di salah satu situs yang bisa menjadi referensi kalian dan ya pasti ini rekomend banget buat kalian ya khususnya para money ya dan langsung aja di sini gue bermain di situs permain 138 ya tentunya juga dengan membawa modal kurang lebih 40 ribu oke okay. di sini gue naikin betnya guys dan masih dengan pola selanjutnya ya di spin cepat lewati layar 20 kali oke okay. Untuk peluang gandanya masih aktif ya guys ya. Wih Satu layar guys. Oke mantep banget. Kasih petirnya dulu Uus. Ini jam pasirnya. Nekat, nekat, nekat ya. Waduh. 66.800 nih. Ya sayang banget dikasih kasih petir. Hmm, kalau dikasih mah ya. Mantep nih guys. Uh Telat, telat ya. Si Uusnya telat guys. Oke. slot mampus. Kali 12 turun guys. Untuk tambelnya yuk dikasih lagi. Cerot lagi. Mampus. Ya meledak juga akhirnya. Cerot lagi. Mampus lagi. Anjir 9.400 kali enam kali 10 kali. Waduh berbagai macam perkalian guys ya sensasional. tiga ribu. Wow. Oke okay, dan. Untuk RTP nya sendiri ya di game Zeus ini ya ada di angka 85% ya tentunya di zona hijau jadi buat teman-teman di sini ya sebelum bermain cek dulu untuk RTP nya dan kalian pilih yang uh, RTP tinggi ya ataupun di zona hijau guys oke kita lihat dulu sama-sama ya guys ya Nah buat teman-teman di sini jangan lupa untuk klik tombol subscribe nya dan aktifin notifikasi loncengnya terlebih dahulu agar nggak ketinggalan untuk uh, info-info terupdate nih dari channel ini setiap harinya ya oke okay. next lanjut dulu oke okay. kita gaskan lagi ya guys ya dan di sini gue mencoba untuk uh, naikin bednya ya oke okay, gue naikin bed dan spin di turbo lewati layar 20 kali ya untuk ulang gandanya masih tetap aktif ya kita coba-coba dulu dan ini buat teman-teman juga semuanya yang lagi nonton siapa siapa tahu ya kalian punya ide, -ide baru atau referensi baru untuk pola-polanya supaya bisa membantu teman-teman kita ya untuk bisa mendapatkan jpjp -JP nya dan bisa melakukan withdraw ya guys ya Ya, kita sharing-sharing aja di sini. Ya, semoga bisa membantu, saling membantu sama sama lain, dan yang pasti, ya, semoga bisa bermanfaat nih. Tentunya, buat teman-teman juga nih yang sekiranya ingin mencoba pola dari gue ini, ya, itu silahkan-silahkan aja, nggak ada salahnya ya. Semoga beruntung nih. Waduh, kali sepuluhnya lewat-lewat aja nih, tapi lumayan ya, untuk saldo gue lumayan ada peningkatan, dan kita lihat sama-sama ya, untuk hasil akhirnya. Di sini gue coba untuk uh, putar di spin cepat lewati layar 20 kali masih di bet yang sama. Ya. Ini surprise banget sih ya kira-kira. Gue dapetin hasil berapa banyak kemenangan nih yang gue raih di sini ya guys. Yang pasti buat teman-teman ya yang mungkin ingin bermain juga di situs 138 Kalian bisa langsung klik aja linknya ada di pin komentar, oke. Nice. Cocol-cocol manja dulu. Tentunya di sini gue udah bermain di situs permen 138 berkali-kali, ya. Gue cuma sekali dua kali aja, tapi memang sebelumnya gue juga udah bermain, ya. Gue udah bermain di sini, gue udah berusaha, ya. Main di situs permen 138, tapi eh, masih belum dikasih profit juga, guys. Jadi di sini gue coba lagi, semoga membuahkan hasil. Oke, di sini gue un uh, coba untuk buy spin ya. Gue turun bednya di 2.400. Gue coba cek ombak di 240.000 ya. Mudah-mudahan uh, tidak mengecewakan ya untuk hasil dari buy spin kali ini, guys. Oke, gue tunggu us profit profitnya ya. Cerot dulu, hmm, mampus. Oke, untuk tabelnya masih receh ya. Kita gas dulu aja nih. Oke okay, ungunya dapet kali empat turun hijaunya juga konek kasih lagi Wow 2800 kali 11 guys 31.000 ya di sini gue berusaha yang pastinya sih kalian enggak usah khawatir ya di sini gue akan tetap mencari dan memberikan pola-pola terbaiknya ya pola-pola terbaik gue di sini untuk kalian jadi gue harap kalian tontonin terus dan jangan lupa untuk di subscribe, oke? Okay? Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan di share juga agar channel ini semakin berkembang. Ya pastinya sih mungkin ya para supporter mania sini disini juga tahu lah ya. Kalau misalkan kita udah mendapatkan jackpot yang besar nih ya sekiranya untuk mendapatkan kemenangan yang lagi tuh ya gak gampang gitu ya. Gak mudah gitu guys jadi ya... Di sini, gue mencoba lagi, ya. Siapa tahu, ya, bisa berhasil, gitu ya. Oke, hanya Rp69.000 saja, aduh, oke, nggak apa-apa, ya. Mudah-mudahan, ini bukan uh, akhir dari segalanya atau bukan uh, menjadi tanda-tanda kehancuran atau kerungkatan, ya. Kita coba lagi aja, nggak apa-apa, santai, gitu ya. Dan Ya, Dari sini, gue tetap berusaha untuk kalian juga, ya kan, untuk memberikan metode-metode uh, baru, ya. Jadi, buat kalian, tontonnya terus sampai selesai, ya. Dan, yang pasti, semangat selalu, ya, untuk tetap mencari kegacorannya di situs permen 138. Semoga kalian bisa mendapatkan JPJP-nya, dapatin profit profitnya dan dapatin kemenangan-kemenangan yang luar biasa, ya. Oke kita pantau dulu di sini guys Wow Oke jam pasir connect deh Kasih petirnya dulu uh -us. Oke ayo dong Ya lumayan kalau misalkan bisa dapetin profit kan Bisa jadi uh, untuk pola andalan ya guys ya Oke Dan kalian juga harus perhatikan untuk bettingan-bettingannya ya guys ya Kalau sekiranya bettingan tersebut lagi gacor Mending kalian coba aja Maksudnya jangan Pindah-pindah uh, gitu ya Untuk sementara waktu main di bed tersebut Oke okay. Corot uh, Kali 250 Mampus tuh Meledak juga ya eh, Akhirnya epic comeback guys 780.000 ribu Oke okay, Kesel banget gue sama Uus guys ya Oke okay guys Disini gue rasa ya Lumayan juga untuk pendapatan dari ini ya Kali 250 nya juga Meledak ya Lumayan nih dapet 985.000 dan gue rasa cukup ya untuk kemenangan gue. Oke okay guys, dengan bawa modal receh-receh aja. Yang pasti buat kalian ya tetap semangat untuk selalu uh, bermain di situs Permain 138 Oke okay guys, terima kasih buat terima kasih banyak buat kalian semua yang ada di sini yang sudah menonton, yang sudah support. Gue jin pamit dulu sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke okay guys, salam sensasional. Bye.